Kali ini keberlakuan Kanjil genap diterapkan di kota Cirebon Jawa Bart hari ini demikian situasi Kanjil genap tertib aman dan lancar Kita adakan ganjil genap dan ini saat saat ini juga sudah dilakukan. Hingga nanti pada saat ada masyarakat yang masuk ke kota Cirebon, tentunya pemberlakuan ganjil genap ini bisa mengurangi kepadatan yang memasuki kota Cirebon. Upaya yang kami lakukan, kalau misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi tadi dari beberapa teks yang sudah dilakukan. Antigen reaktif, kita eh, non reaktif semua. Tapi secara kesiapan bagi yang memang tes antigennya eh, reaktif, kita langsung tidak lanjuti dengan pemeriksaan PCR di rumah sakit Budiarti. Dan kemudian kalau positif kita langsung masuk isolasi. Okay.